Nah, ya, cuy. Muncul satu cuy nih. Bisa lihat nih. Nah, nih. <laughs> Oke, okay, udah. Tadi sudah bermacam-macam teori yang kalian berikan Istighfar bang. Astagfirullahalazim. Oke. Okay. Astagfirullahalazim. Nah, yang baru. Gak enak. Ini Kita pencet-pencet ya kan. Sekilnya <laughs> sekili x kosnya lima. Wah dia nyemburin api ya sesuai dengan NPC pada saat dia jadi bos. Ya. Wah ini apa nih lingkaran api? Apa bisa menghirul? Eh menghirul atau apa tuh? Oh ini nih, nge nih. nge untuk dirinya sendiri kayaknya Umur 17 tahun nih. Bulan 4, tanggal 25, 164 cm Berarti sekitar beda dua jari atau tiga jari dengan gua ya Basic attack, gas kan bang Api jahanam api karma Gak tau lah Oke, okay, let's go Dia tersenyum-senyum jadi Oke, okay, let's go Yang pertama, gratisan yang pertama ini sudah... Sudah sembilan hari, kenapa gua mengambil hari ganjil ya? Karena pengen ganjil aja, cuy. Tadi ngelag dikit-dikit, oh ngelag dikit-dikit. Kamu yang kuning aja, bang. Wah, baru pertama, guys. Apakah benar? BGM-nya hilang, tapi memang gua matiin. BGM-nya, berapa eh? dapat satu pas tadi loading gacanya bang oh pas loading agak patah apakah tanda-tanda beliau -tanda? sudah datang oke okay, habis ini gak enak ya eh. apakah bertanda please gak enak please wow oke okay, yang kedua, mari kita lihat hmm merah plus kuning oke okay, kosong Skip. ada serika, saudara masai ya saudara masai anda ini megu siapa? inspirasi megu siapa? Juga? apakah artis itu ya? artis di luar sana ya, pemain anu gitu. <laughs> yang tahu yang tahu tahu aja ya yang enggak tahu jangan cari tahu skipo oh wow. oke okay. lagi I like this artis bo ayah ah, artis sesuai so lagi itunya asetnya pun juga besar mari kita lihat GG Pink Oke, okay, dapat satu Di urutan keempat Please, enak, Plus Ini dia Mari Kita lihat bersama-sama Apa tuh Wah, oh, dapat onsen Dive from Curinge, yes red off, anda senang red off Absent bang, dapat melon onsen Yo, welcome juga bang rama philip Welcome rama Kayaknya gue ganti jangan sus lah Ayo yukah, bantu saya, yuka. bantu jangan terengah-engah gitu, <laughs> kuningnya jebang, kuning, kuning, gak maukah, lihat orang bahagia gitu, <laughs> teori putar kursi from doni hmm. oke, okay, habis ini kita putar. putar ya satu dua udah ada tiga ya <tuh> oke okay, let's go yang ke empat puluh oke, okay, tidak terjadi apa-apa anjir, dapat dua biji yang pertama ntar ini dari tadi ini gak enak semua ya ya kan gak enak semua dari tadi kan Kecuali satu tadi, tadi. please, gak enak please Waduh, Sun jangan bilang Koyoki <laughs> FBI Open Up! Nah, David menangis melihat ini, tapi dapat Kokona cih. <laughs> ya, teori bersyukur juga lah, alhamdulillah dapat Kokona. Kenapa baru sekarang gitu? Oke, lanjut. Ada teori apa lagi? Teori minum kopi, nih teori kopi. Agak disiapin kopinya, mau nyiapin kopi kah? Oh, water air water, ini udah berapa kali? Cuy? Berikan harapan sebenarnya. Oke, okay. yang terakhir, Diskip skip bang. Oke, okay, diskip skip. Oh, yang baru san lagi, sapi ya koko san adik kakak pulang eh, adik kakak pulang eh, tapi kenapa sekarang gitu loh? teori sampean ke jawa bang anjir ke jawa gitu <laughs> jawa amat anjir ke jawa gitu belum air ya, oke gua ambil air dulu oke okay, ini air putih gua minum dulu lepas akan dahaga dulu bang teori pamer kayak hey, megu ini gua rata cuy apa yang mau dilihat <laughs> oh ada bola tuh <laughs> nah cuy muncul satu cuy nih bisa lihat nih <laughs> Bisa teori makan ciki lidi, anjir banyak macam kali <laughs> Harus beli lagi itu ciki lidi. Oke, udah tadi sudah bermacam-macam teori yang kalian berikan istighfar, bang. Astagfirullahaladzim. Oke, wah nozim Oke ini udah pasti ya Skipu. nah lu Oke dapat di terakhir Skip gila teorinya please yang baru nah yang baru Gak enak Apakah benar ya yahoo Mantap cuy, langsung. Tinggal sebelahnya 80 kali pun Oke, okay. pamer dada benggu. Iya iya, nanti nanti. Ini kalau gua mau lihat taktiknya, ini kalian diamin, diamin, diamin aja tuh. Tahan berapa lama itu. Makanya gua penasaran. Tadi kan gua diamin lama nih. Gua diamin lama nih. Gua gacha gitu ya. Dapat anu kan meledak ya kan, dapat meledak, dapat ping What? <tuk tangan> oh, oh, udah habis kita coba lagi <tuk> nggak <tangan> bisa gue lagu <tuk tangan> Mari kita coba, ini apa triknya? Benar-benar atau bukan? Soalnya itu trik dari gua sendiri, ya. Semangat terus, kamu ya, welcome bang Cima. Tuh kan, benar kan? Apakah benar teori seperti itu? Kita lamain beberapa menit, gitu ya, berapa detik gitu ya. Baru, mari kita lihat. Dia dapat satu, kita skip. Oke, ya. Oke, okay, dapat dupe ya. Ternyata sepuh, <tuh> kita tunggu dulu ya. sambil nunggu Kita dengerin, entah dengerin lagu apa gitu. Oke, okay, enggak berlaku ya. Ternyata teori adalah teori, gitu belum pasti. Oke, okay, sudah cukup. Free adalah free, betul. Free adalah free. I don't